Meninggalnya Mami Popon, Nenek Raffi Ahmad, dunia hiburan Indonesia kembali kehilangan sosok bintang. Kesedihan kembali menerpa dunia hiburan Indonesia setelah Mami Popon, Nenek dari Raffi Ahmad. Meninggal dunia pada Sabtu, tanggal 31 Desember pukul 16 lewat 1 waktu Indonesia Barat. Mami Popon meninggal di usia 88 tahun setelah menderita stroke selama 7 bulan. Kondisi Mami Popon semakin menurun selama itu. Namun ia akhirnya meninggal karena sangat lemah. Menurut Emi Konita, Ibu Rafi Ahmad, Mami Popon sempat dirawat di rumah sakit dan menjalani perawatan seperti cuci darah. Namun tidak ada perkembangan yang signifikan. Keluarga Raffi Ahmad dan seluruh penggemar turut berduka atas kepergian Mami Popon. Mereka meminta agar diberikan privasi selama proses pemakaman berlangsung. Rencana pemakaman Mami Popon akan dilakukan pada Minggu, tanggal 1 Januari, di Bandung, Jawa Barat, di dekat makam suaminya. Kepada seluruh fans dan penggemar, Raffi Ahmad dan keluarganya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini. Meninggalnya Mami Popon merupakan kehilangan yang begitu menyakitkan bagi keluarga Raffi Ahmad. Namun, kami yakin bahwa Mami Popon telah meraih kebahagiaan di sisi Tuhan dan keluarga Raffi Ahmad dapat mengambil pelajaran dan kenangan indah bersamanya. Kami berdoa agar keluarga Rafi Ahmad diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Kehilangan Mami Popon merupakan sebuah tragedi bagi keluarga Rafi Ahmad dan seluruh penggemar. Namun, kepergian Mami Popon tidak dapat kita hindari. Kita hanya dapat mengambil pelajaran dan kenangan indah bersamanya serta berdoa agar ia diterima di sisi Tuhan dan diberikan kebahagiaan yang abadi. Kami turut berduka atas kepergian Mami Popon dan mengirimkan ucapan duka yang tulus kepada keluarga Rafi Ahmad. Kami berharap agar mereka diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Rencana pemakaman Mami Popon akan dilakukan pada Minggu, tanggal 1 Januari, di Bandung, Jawa Barat. Di dekat makam suaminya, kami meminta agar keluarga Rafi Ahmad diberikan privasi selama proses pemakaman berlangsung. Kepada seluruh penggemar, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan selama ini. Kami yakin bahwa keluarga Rafi Ahmad akan dapat menghadapi masa-masa sulit ini bersama-sama dan mengharapkan dukungan dan doa terus diberikan kepada mereka. Kepada Mami Popon, kami mengirimkan ucapan terima kasih atas segala kenangan indah yang telah diberikan kepada keluarga Rafi Ahmad dan kami berdoa agar ia diterima di sisi Tuhan.